ada jamaah di Jakarta dia kaya saya pernah bertanya penghasilannya berapa sih sebulan penghasilan itu sebulan berapa penghasilan dia 6 M sebulan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 tapi gak bahagia hidupnya paranoid, dihantui ketakutan-ketakutan setiap hari tapi kalau kita lihat 10 jarinya itu berlian semua hadirin gak bahagia antum medical check up setahun berapa kali Nggak pernah kan, saking tenangnya tuh, dia setiap hari, nih kalau cek up, gimana nggak bingung, setiap hari ambil darah nih, besok dapat hasil, panggil lagi tuh orang pro dia, suruh cek lagi, khawatir berubah, <guluh> jadi dalam hitungan jam, itu mungkin ada virus masuk ke tubuh saya, tolong cek lagi,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 Jadi jangan tertipu dengan ketawa-ketiwinya, cekakak-cekikiknya, Mereka larut dengan haus musiknya itu orang-orang ada bahagia bahagianya. Kesian. Kesian. وَمَنْ أَعْرَضَ